Oke teman-teman, selamat siang. Di sini saya coba memberitahukan bagaimana cara mengatasi margin yang mepet ke atas seperti ini ya. Yang ada tanda kursor di atas. Kita lihat dulu settingannya. Oke. Kita setting dulu semuanya. Kita oke-kan tetap juga untuk sebelum kita mulai coba kita teman-teman subscribe dulu ya hasilnya seperti ini masih ya walaupun kita coba dulu semua ya hasilnya juga seperti ini masih juga seperti ini tidak ada perubahan ya jadi yang mepet ini yang di atas yang mepet ini yang di atas kalau kanan kirinya dia ya, normal ya mungkin banyak sih yang sudah tahu atau memang ada juga yang belum tahu bagaimana cara mengatasinya sini saya coba membantu informasikan pada teman-teman bagaimana cara mengembalikannya supaya normal karena kalau kita sitting juga ini hasilnya tetap juga sama nih ya jadi caranya gini teman ini ada kita bila kita kursonya kita naikkan ini ada dia nih tandanya ini double klik, oke okay, double klik udah kalau udah posisinya pas seperti ini coba double klik, oke okay. kembali normal. Nah, jadi kalau mengembalikan juga seperti itu ya double klik lagi coba nah, kita double klik lagi. Ya beginilah teman-teman cara mengembalikan margin top atas yang mepet pada posisi semulanya. Terima kasih semoga ini bermanfaat bagi teman-teman pemula